Jogja, ya tanya lagi bu nah, nggak <laughs> belum lagi bu buat YouTube itu, bu hahaha <laughs> Halo guys, ini udah nyampe Jogja baru aja nyampe Jogja, rumah Jogja mau istirahat dulu, makan siang dulu, sholat tuh mobilnya tuh nanti kita bawa ke Solo ya 됐습니다 Ini udah di Mersi, udah mau perjalanan ke Solo pas hujan Jogja. Eh Bismillahirrohmanirrohim <laughs> ya. ya. Setir dulu. Panduik ke Solo pas hujan. Ah, Bismillahirrohmanirrohim. Mumpu macet bisa sedikit-sedikit vlog ini mau ngejelasin dikit tentang wiper. Jadi kalau wipernya SLK ini kode produksi R171 ini kalau di bawah 20 km per jam interval wipernya itu lebih lama. Jadi sedangkan dia kalau lebih ngebut ya intervalnya lebih nah itu jadi lebih cepat gitu. Jadi ada mungkin sensor kali ya sensor kecepatannya. Kalau di bawah 20 masih di bawah 20 sih berarti di bawah 10 mungkin ya. Mau udah ke 20 tuh intervalnya juga udah cepet Ini masih di depan bandara Jogja. Oke, okay. udah enggak macet nyetir lagi. Ya, ini sengaja bawa banyak tisu soalnya ini atap cabrionya udah rusak. Kemarin juga sempat diservis jadi kalau hujan lebat banget ini bisa netes bocor. Kemarin udah di servis lumayan Kalau ganti spare part 100 juta Jadi kemarin servis aja Dan nggak pernah dibuka lagi nih atap